Let's go, satu tahun lebih sudah hidup rebahan bukan demo tapi covid jili jilitan dari PSBB sampai ppkm semua sektor harus langsung tarik rem. Boleh kritis, tapi jangan egois Semua from home, tapi jangan jadi apatis Always pakai masker, tetap sanitasi Sekarang perang, covid versus everybody Berita bohong, kayak virus berterbangan Media sosial jadi tempat peperangan Kaum konspirasi, serang kaum medis Jari tak bertulang, kasih komen-komen sadis Mulai dari Astra sampai Sinovac Apapun itu yang penting covid kedepak nggak enak badan di rumah jangan bergerak nanti aktivitas lagi kalau badan udah enak. Jaga kesehatanmu, pakai masker cuci tangan, ah, masker cuci tangan, jaga kesehatanmu love you so much Yang kalian lakukan sudah too much Bantu program pemerintah yang Mbak Mas Kita yakin orang Indonesia cerdas-cerdas liburan ya tolong tahan dulu Mau tua muda ayo vaksin dulu Berjuang bersama hidup normal baru Kita semua sehat, ekonomi tumbuh Disuruh prokes kamunya nyeyel Covid naik lagi kamunya rewel aktivitas terus kesehatan unwell kalau kena covid kamu jangan bawel Banyak akun medsos bertebaran Sebarin berita tanpa kebenaran Cuit sana sini berasak paling garang Sadar gak sih kamu sesatin banyak orang Jaga kesehatanmu Pakai masker cuci tangan Ya kali nggak pakai masker pakailah masang juga jaga kesehatanmu jangan lupa namanya coba-jaga jarak tinggi. jaga kesehatanmu pakai masker cuci tangan Kesehatanmu pakai masker cuci tangan. Jaga kesehatanmu jangan lupa enam em Jaga kesehatanmu pakai masker cuci tangan. Kami dari sudut nalar berterima kasih untuk kalian semua yang telah berjuang sejauh ini dalam mengentaskan COVID-19. Tetap bersatu dari kami untuk kamu, demi Indonesia. Jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih.